Orang yang sengaja siang-siang bulan Ramadan Kagak puasa Kalau dia terang-terangan di depan umum Kan sekarang banyak orang udah gak punya malu Terang-terangan kagak puasa di depan umum Itu dia sama aja nantangin Tuhan Dan itu salah satu tanda Orang ini bakal mati konyol seul khotimah kalau nggak tobat. Satu punya bilang, ya Allah, apa? Wajib puasa? Agak nggak wajib tuh, saya nggak puasa. Atau saya tentang hukum kamu ya rob Iya wajib, nggak apa tapi saya tentang, saya nggak jalanin. Oh, apa? seolah-olah dia ngomong kayak begitu. Ini orang calon mati konyol, karena dia tentang hukum oh, Allah. Allah,